Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, di video ini mungkin saya ingin sedikit uh, membahas tentang file yang pernah saya share di video sebelumnya ya, yaitu video tentang perakitan CNC uh, videonya linknya yang ada di deskripsi uh, di video tersebut saya share dua buah file ya, yang pertama yang ini ya, yaitu desain CNC untuk yang tipe moving bed ukuran 70x80 cm Nah, kemudian file yang kedua yang ini yaitu desain CNC um, tipe slider yang ukuran 60 kali 150 cm nah kenapa saya ingin membahas uh, file ini karena ada pertanyaan ya pertanyaannya begini uh, bisakah file ini kita export ke pdf sehingga ukuran-ukurannya itu bisa kelihatan gitu? nah jawabannya bisa ya jadi mungkin nanti hasilnya kira-kira seperti ini berupa gambar teknik Uh, proyeksi tiga dimensi tipe ortogonal ya jadi nanti objek yang akan kita lihat ukurannya bisa kita lihat dari berbagai sisi itu ada enam pilihan yang bisa di dikustom depan belakang kanan kiri atas bawah nah ini yang ini hanya contoh misalnya yang ini ini partnya ini tampilan isometriknya seperti ini kemudian yang ini tampak depan kemudian yang ini tampak samping yang ini tampak belakang dan ini tampak bawah ini misalnya yang tampak samping kanan kiri kan sama ya jadi diambil salah satu jadi nanti bisa di custom dari 6 sisi yang berbeda tersebut oh ya mungkin saya nanti akan demo langsung ya step by step nya cara membuat file gambar tekniknya jadi di disini saya nggak akan tutorial tentang free ya jadi langsung apa saja yang harus dipencet supaya bisa menghasilkan uh, file pdf tersebut nah untuk demonya nanti akan saya gunakan uh, free cat versi 020 ya jadi langkah-langkah uh, yang akan saya demokan nanti itu hanya cocok untuk yang tipe eh, yang versi 0.19 ke atas karena yang versi di bawahnya itu menunya berbeda sehingga uh, caranya berbeda jadi kalau teman-teman ingin uh, melakukan langkah-langkah yang sama persis harus di upgrade dulu ya ke yang versi 0.19 ke atas oke kita mulai dari awal kita running free nah, sudah terbuka ini tampilan pertamanya Nah, mungkin tampilan pertama ini antara satu komputer dengan komputer lain bisa beda-beda ya Tapi apapun tampilannya Kita langsung buka salah satu file yang saya share Di file open nah, Ini namanya assembly Nah ini file gambar CNC ukuran 60x150 cm ya. Ini tampilannya ortografik ya Jadi kan ini ada perspektif seperti ini Ada ortografik nah kita pilih yang ini aja ya. nah kemudian langkah berikutnya adalah kita membuka fasilitas untuk e, membuat gambar teknik ya membukanya sini view workbench nah ini tech draw technical drawing kita klik nah kita lihat ke atas nah ini sudah berubah ini kalau ada tulisan tech draw ini berarti fasilitas tech draw nya sudah aktif Oke, okay, setelah technical drawingnya aktif, kita buat uh, dokumen baru ya. Di sini. Teh draw, kemudian insert default page. Kita klik. Nah, ini. Ini adalah uh, dokumen nanti kita akan menggambar di sini. Oke, okay, selanjutnya kita akan pilih salah satu part yang ada di gambar. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Untuk dipindahkan ke kertas tadi ya nah ini kita buka, nah, ini semua partnya ada di sini, ini banyak. kita akan ambil salah satu sampel saja. nah ini kalau diklik kan yang kanan berwarna hijau artinya sedang terpilih, atau bisa juga kita klik di sini, nah yang kiri yang kiri itu pindah-pindah uh, juga. Oke okay, kita pilih salah satu, misalnya saya pilih ini. Nah ini, ini namanya apa tadi? Oh ini masuk Z. As spindle holder ya. Oke okay, setelah kepilih, kita hadapkan ke salah satu sisi ini ya. Kita harus pilih salah satu, jadi nggak boleh miring seperti ini. Nah, nanti sisi ini yang akan muncul di eh, dokumen gambar teknik tadi nah misalnya seperti ini, kita lihat dari depan kita ke page nya nah, akan kita pindahkan ke sini ada di sini take draw insert projection group oh, error cannot get value from invalid oh error ini karena ada properties yang belum di set bentar nah ini ada page nah, di sini ada projection typenya nah, ini harus diisi salah satu ya nah mungkin di sini kita pilih turret angle aja ya. ini yang biasa dipakai di us oke kalau sudah kita ulangi lagi tadi jadi kita di sini kita pilih yang ini kan udah kepilih ya tuh nah kita ke halaman gambar tekniknya kita taruh di sini naruhnya pakai ini, take draw, insert projection group. Nah ini kan tampak depan tadi ya, seperti ini. Nah ini baru salah satu gambar ya. Nah ini sebelah kiri ini ada pilihan sisi mana saja yang akan ditampilkan ya. Ini kan defaultnya yang depan yang kita pilih di sebelah tadi. Nah, ini kita pilih kiri misalnya, nah itu tampilan kiri. Tampilan kanan, ini tampilan belakang, ini tampilan atas, ini tampilan bawah, ini tampilan isometrik. Nah, ini yang kanan kiri kan gambarnya sama itu, jadi kita pilih salah satu saja. yang belakang kita refresh, klik lagi. Yang atas bawah juga mirip ya, kita pilih salah satu aja. Yang ini kita matikan. Oke, okay, karena gambarnya lebih besar dari kertasnya. Nah, kita mainkan di skala. Ini skala ya. Skill custom. Nah, ini. 1 banding dua misalnya. Ini nggak bisa pecahan ya. satu banding 2. Nah, itu udah cocok sepertinya. Sudah kita oke. Okay. Ini. Nah, sudah oke. Okay. Nah, kita tinggal... Rapikan, kita geser-geser. Ini kita geser yang atas, kita geser. Oke, eh, sekarang kalau gambarnya sudah siap, itu dimensi dan ukurannya bisa langsung kita ekstrak, ya. Bisa kita langsung keluarkan dari gambar ini contoh, misalnya kita akan cari ukuran antara titik ini dan titik ini kita select ya, kita klik hijau kemudian yang ini juga kita control klik ya biar yang sebelah kiri tadi nggak hilang nah ini dua-duanya sudah hijau kemudian kita ke menu text draw dimension nah ini ada, inset horizontal dimension saya klik nah, otomatis ukurannya langsung di sini tinggal kita rapikan nah ini kalau ukuran linear nah, mungkin selanjutnya ukuran linear juga ya mungkin antara titik ini sama ini kontrol klik kalau tadi horizontal sekarang vertikal ini dimension nah, ini yang vertikal klik nah ini otomatis keluar tinggal kita rapikan nah ini jarak linear ya kemudian bagaimana dengan lengkungan-lengkungan ini mungkin kita ingin tahu radiusnya ya mungkin ambil contoh yang ini kita klik supaya jadi hijau ke t draw lagi ya t draw dimension radius nah itu kalau radius kan simbolnya R ya nah ini radiusnya 5 mili Mungkin yang kiri ini juga sama, "teh draw dimension radius" ini sama. Oke, ini linear sudah, radius sudah. Ya, mungkin ini ya, ini, ini ada lingkaran, kita ingin tahu diameternya. Nah, kita klik ke sini lagi, "teh draw dimension diameter". Nah ini diameternya tinggal kita rapikan diameter 63,8 mm nah ini sudah mewakili ya linear radius diameter oh ya ada satu lagi ya sudut nah, misalnya ini ini ada bidang yang membentuk sudut di sini nah ini kita klik kemudian ini kita kontrol klik ya sehingga dua-duanya hijau kita kembali lagi ke t-draw dimension angle ya. nah ini angle sudut nah ini keluar tinggal kita rapikan oke sudah mewakili ini kira-kira seperti ini yang lain juga sama ya Nah, misalnya yang kiri ini kita ingin ukur antara ini dan ini nah bisa memilih dua ini nah ini hijau atau salah satu saja ini yang ini satu ini nah ini satu kita teh draw dimension vertikal ya karena dari atas ke bawah nah. Nah semuanya sudah. Yang lain juga kalau ingin dikeluarkan seperti itu ya ukurannya, caranya jadi pilih objeknya kemudian ke tehdrau pilih jenis dimensinya. Oh ya yang gambar yang uh, isometrik ini nggak uh, bisa kita keluarkan ukuran yang sebenarnya karena Uh, teydro ini hanya mengeluarkan ukuran uh, dari objek yang tegak lurus dengan pandangan kita. artinya gini kalau kalau misalnya ini kita ukur antara titik ini dan titik ini teydro dimension length dimension. Nah, ukurannya ini random ya, jadi tergantung sudut yang membentuk antara pandang, pandangan kita dengan bayangan objeknya ini kan uh, miring ya, jadi uh, ukuran yang keluar adalah ukuran yang tegak lurus terhadap uh, view kita jadi ini salah makanya nah, tadi kalau, kalau ingin digambarkan akurat itu harus ortografik ya artinya uh, apa, objek harus tegak lurus dengan uh, sudut pandang kita Nah, ini kita hapus, ke hmm. oke. Ini mungkin sudah mewakili ya, yang lain bisa diekstrak nanti. Kalau ingin eh, lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, buat satu lagi ya. Saya tambahkan yang ini, misalnya antara ini dan ini. Beda, berarti itu horizontal ya, dimension, inset, horizontal. Nah seperti itu. Itu baru satu part ya. Nah, bagaimana dengan part lain ya? Kita tinggal ulangi uh, cara yang sama dari uh, create dokumennya ya. Jadi ini kita seperti tadi kita buat page ya nah ini ada, berarti ini page baru ya, di bawah ini kan kelihatan, ini yang tadi, ini yang baru, kemudian sama, jangan lupa yang, properties nya kita set, nah ini projection type nya, kita set ke third angle ya, oke, okay. kemudian kita, pilih-pilih lagi ya, mungkin, sampel satu lagi ya, untuk memilihnya mungkin bisa kita putar-putar dulu ya, atau mungkin ini ya, yang atas ini ya saya klik nah jangan lupa kita hadapan misalnya tidak kita pilih salah satu ini ya nah harusnya kan gini nah misalnya ini posisinya miring gini kemudian kita import ke sini kita lihat tedraw seperti tadi ya, insert projection group nah gambarnya kan jadi miring nih Naik gambar yang miring ini, nggak uh, akan akurat ya kalau ditarik ukuran nanti. Jadi posisinya harus lurus. Nah kita dari depan lagi ini front. Kita ke still lagi, balik lagi. Teh, okay, draw, inset projection group sama pilihannya ini kiri kanan belakang atas bawah seperti tadi oke skalanya kita custom ya ini skala custom satu banding 2 oke nah, tinggal kita Ekstrak ukurannya kita rapikan dulu, geser-geser. Nah, mirip seperti tadi. Nah mungkin kalau sudah biasa, menu untuk ngambil dimensi ini ada di sini. Kita ini menu yang tadi ya, yang di tag draw dan dimension nah ini shortcutnya ini shortcutnya nah kita contoh misalnya kita akan ngambil dari sini hmm, jarak sini ke sini ya jadi ini tadi klik ini ctrl klik eh sorry ini klik ctrl klik nah dua sudah hijau berarti itu uh, vertical dimensionnya ini Hmm. yang horizontal misalnya dari sini ke sini ya, nah, ini dadanya hijau, ini yang horizontal, klik. Hmm. Kemudian diameter ini, nah, ini, ini diameter. Nah, ini radius mungkin ya ini nih yang, yang lengkungan ini nah, radius ini yang sudut nah mungkin ini klik ini kontrol klik ada nah, doanya hijau nah ini sudut tinggal kita rapikan nah kira-kira seperti itu ya yang lain juga sama ini sudah mewakili ini yang linear, yang vertikal, horizontal, radius, uh, diameter dan sudut. ini kalau menunya sudah hafal ini ada di sini shortcutnya. oke sama kita berarti uh, sudah jadi dua dokumen ya, yang ini dan yang ini. Saya contohkan satu lagi ya, mungkin bukan proyeksi tiga dimensi, tapi hanya satu view. Kita ulang lagi, teh draw, kita bikin pitch lagi. Nah ini pitch 2 Jangan lupa properties-nya, pilih third angle. Oke okay, kita pilih-pilih part-nya di sini. Hmm, atau misalnya saya pilih papan yang ini ya yang sebelah kanan ini kan cocoknya dilihat dari satu sisi saja soalnya dari samping hanya berupa papan tipis jadi kita lihat dari kanan nah seperti ini kita klik select kemudian ke page nya nah kita import ke sini take draw Nah, kalau tadi kan Insert Projection Group ya, nah kalau hanya satu sisi ini Insert View aja, ini hanya satu sisi. Kita coba klik nah, ini. besar. Oh ya karena kertasnya Landscape, mungkin ini kita putar ya. Ini kita klik nah, ini Rotation, kita putar 90 derajat. Hmm. Kemudian kita kecilkan ini Scale. Uh, skillnya ini uh, kalau dikecilkan berarti skalanya uh, di bawah satu ya angkanya, misal 0,6. nggak oh, nge-refresh? Kalau nggak nge-refresh ini ada fasilitas buat refresh ya? Atau F5 sama dengan di Windows. Hmm. Oh masih kebesaran 0,4 mungkin 0,4. Oh, nge-refresh lagi. Oke. Okay. Nah, ini hanya satu sisi saja ya tidak perlu proyeksi ke berbagai arah ini hanya satu sisi saja karena ini hanya berupa papan oke kita ekstrak ukurannya eh, sama persis sama yang tadi ya kita gunakan shortcutnya saja biar cepat ini kita dekatkan eh, misalnya Hmm, mungkin dari sini ke sini titik ini ke sini klik nah, berarti jarak vertikal ya nah, ini. tinggal kita rapikan kemudian misalnya yang ini ini jarak horizontal klik nah, tinggal kita rapikan Atau bisa juga jarak untuk bidang yang tidak tegak lurus ya Ini contoh nih yang ini nah, Ini pakai yang ini length Dimension Jadi jaraknya adalah jarak eh, sesuai kontur bidang geometrinya Oke itu sudah mewakili Sekarang mungkin, ya ini, ini radius mungkin ya, ini kan lengkungan. Kita klik radius. Nah, Oke. Okay. Ini satuannya milimeter ya, kalau ini 30 berarti 30 milimeter. Nah, kemudian ini. Kita lihat eh, vertikal dimensionnya. 20. yang ini horizontal dimensionnya 20 juga yang lubang-lubang kecil ini misalnya kita ambil diameternya ini diameternya nah kita tinggal rapikan 3,5 mili mm, ya ini diameternya atau kita pengen tahu jarak antar antar lubang ini kita ambil titik pusatnya sorry kita kita klik titik pusatnya nah, hijau kan kemudian kita klik satu lagi kontrol klik ya supaya dua-duanya hijau nah, sudah ini kan berarti jarak horizontal ya kita ambil yang ini, nah, ini jaraknya 50mm oke ini jarak linear sudah, diamet, uh, diameter sudah, radius sudah nah ini sudut mungkin ya ini dan ini ambil sudutnya nah, tinggal kita rapikan oke nah, oke seperti itu ya, jadi yang lain pun sama tinggal mana yang pengen diketahui bisa langsung dipilih aja jadi kan e, file CNC ini kan sebenarnya ini file blueprint ya jadi ini semua informasi dimensi ada di sini ini skalanya e, desainnya satu banding satu sehingga kalau di ekstrak ke gambar teknik itu ukuran akuratnya keluar Oh ya satu lagi mungkin ini masalah penamaan dokumennya yang di bawah ini. Misalnya ingin diganti, ini tinggal yang titik-titik hijau ini diklik ya. Ini kan ada titik hijau nih, kecil. Nih, itu diklik. Nah, tinggal diganti. Nah, seperti itu tanggalnya semua ya. Ini title misalnya. Ternyata, misalnya, sesuai dengan nama partnya, ya, ini spindle bracket, hmm. dan seterusnya. Yang lain bisa dirubah kalau ingin diganti tampilannya. Nah, demikian juga yang patch selanjutnya, ini sama nah ini 3 page ini sudah jadi ya untuk e, menyimpan dalam bentuk pdf itu nggak bisa jadi satu file ini tetap ini satu file, ini satu file, ini satu file nah ini keterbatasan free ya jadi satu page ini hanya bisa dibikin satu file jadi nggak bisa satu file ini halaman satu, halaman dua, halaman tiga nggak bisa untuk mengekspor ke pdf gampang tinggal klik kanan export pdf kita beri nama, nah, misalnya yang pertama tadi kan spindle bracket save oke yang lain seperti itu sama ya nah, klik kanan export klik kanan export kita lihat hasilnya kita buka misalnya ah, ini Nah, ini hasil PDF-nya Jadi tinggal di print Jadi tadi kan ada tulisan Nah ini nih Left front rear nah, Top uh, from, Front bottom left ini Di hasilnya nggak keluar ya Nah ini Itu sebagai label untuk memudahkan kita aja Jadi uh, dimensi-dimensinya bisa uh, keluar nah ini yang lain nanti barangkali ada teman-teman uh, ingin tahu ukurannya ya tinggal dilakukan cara yang sama seperti tadi oke teman-teman mungkin itu saja uh, sisanya mungkin saya tunggu respon dari teman temannya barangkali ada yang ingin uh, tahu lebih jauh lagi tentang technical draw ini mungkin yang ini cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh